sudah Van Borneo, ini yang mana-mana peduli sudah ini ini, masih kalau.. masih lagi laluan kampung ini iya. ini kalau.. masih mudah nah, lagi di Jalan oh nah, masih lagi banget, tapi uh, tinggal salah lah iya kan, coba dia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 Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Pertama, bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021. Oke okay guys, bertemu kembali di vlog Unit Bekerap. Jabatan Penerangan Papar di Mr. Mat Channel ini di mana uh, kita pada kali ini menjelajah di kawasan Kampung Kawang. Okey, pada video sebelum ini Mr. Mat ada menceritakan asal usul Kampung Kawang. Uh, kalau anda yang terlepas uh, dengan video itu, kamu boleh klik di sebelah uh, kiri saya ini. Uh, kalau di tempat kamu kanan, jadi kamu klik di situ ada link saya sediakan di situ. Kamu boleh tengok video saya asal usul Kampung Kawang. Okey, kali ini kita bergerak di sekitar uh, ini Kampung Kawang ni dia ada enam enam kawat lima dan enam kawasan begitulah. Okey, kita pergi ke ini kalau saya tidak silap di sebelah Kampung Lama Kawang. Okey, di sebelah jambatan ini uh, ini banyak kawasan penduduk di sini. Okey, dan uh, kita layan ni video sekejap. Tadi Mr. Mat akan uh, bercerita lagi lebih lanjut lagi mengenai Program imunisasi uh, COVID-19 kebangsaan. 19. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu Fasa pertama bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua Bulan April hingga Ogos 2021 keluarga. Okay guys, uh, selesai kita uh, melaksanakan hebahan dan juga di sana guys, saya terjumpa ada satu keluarga di situ berdekatan dengan dua unit gerak. Jadi saya pergi sana dan juga saya anulah uh, apa berikan uh, apa itu uh, risalah template dan juga kita terangkan sedikitlah mengenai vaksin nih nah, sebenarnya vaksin ini uh, memang sudah apa orang bilang dalam fasa dialah sekarang fasa pertama diikuti sekarang nanti fase kedua dan yang terakhir fase ketiga sehinggalah pada tahun uh, pada Februari 2022 uh, jadi sekarang kita pergi ke kalau saya tidak silap ini jalan menuju ke kampung uh, di sebelah Masidong tuh masih juga di Kawang, uh, ini uh, mengikut uh, cerita kawan dia ini uh, di Masidong Resort Uh, di kawang ni pun ada tempat peranginan sebenarnya Dan uh, Kamu boleh tengok keadaan jalan ini Kawasan ni kawasan rendah Lalu banjir lah uh, Kenapa dia banjir? Sebab di sebelah jalan tu Ada uh, Pembinaan lebuh raya Pan Borneo Lebih tinggi daripada jalan Yang apa Highway yang biasa tu Yang jalan lama tu uh, Kawang ini sebenarnya kedudukannya di jalan lama Uh, papar, keke papar, oke. Okay. Jadi uh, memang, ialah itu sudah asam garam kehidupan lah, kan? Ada yang uh, mengalami kesusahan begini. Oke, okay, kita layan dulu ini, uh, ini. Dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia.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 jalan, Mana? Oh, no. masih lagi bang, ya. tapi tidak Guys, uh, masa kami buat kebahan ini Saya punya JV ni dia kasih tahu lah Rumah ni sebenarnya rumah kawan dia Dan pernah banjir Kalau kamu tengok tu tiang tu Separuh tiang tu sana uh, Tinggi air dia tu sampai sana Guys uh, Jadi um, saya Bila saya dengar tu saya pun kejut lah Rupanya dia bilang Tempat ni dulu pernah banjir Bila ada sejapan Borneo tu Sudah siap Ah Tempat ni selalu sejap banjir Kalau macam ada hujan lebat ke begitu kan Ah Tempat ni naik lah naik sedikit ah, Dulu tidak Sekarang ni dia begitu Saya Jalan Pan Borneo tu kan Dia tinggi pak. Okey guys sudah selesai ah, Kami melaksanakan hebahan ah, Ini kami ah, Menuju ke jalan Lama KK A kamu kamu nampak di atas tu, ah itu jalan Panpurnyo, ah ini di bawah ni, ah di bawah ni lah, ha, jalan sebenarnya jalan ha, lama Pappar Kiki. Ah dulunya jalan besar, sekarang ni sudah jadi jalan kampung. An, ada kawan ni ha, dia terangkan sesuatu lah mengenai ini jalan. Ah ini dibilang rumah orang kaya kaya ni, ha, di Vario Villa di Vario kadibilang. Uh, bila di Mandario Kawam uh, Orang kaya kaya Ada orang ternama di sini uh, Guys Dan ini uh, Inilah Masidong Resort Menampak ada uh, Dia punya Shelly tu kan uh, Dia punya uh, Tempat kawasan peranginan ni Ada kolam Macam ada Tempat tu Sana Untuk memancing pun ada Periada, ada resort di situ Kemudahan Dewan pun ada Ini adalah bisnesmen Yang di situ kan ha, Dan ini, ha, ini yang saya mau cerita Ini lah keadaan Jalan lama ni Memang tidak dibaikin lah Selepas panpurnya siap Kau tengok situ Kau tengok tu jalan tu Ini Jalan ni masih digunakan guys oleh orang kampung Dan Kat dia punya tempat ni Menyedihkan lah Jalan keadaan jalan dia ni Menyedihkan Calvert pun rosak Nah aku tengok tu Tidak keselamatan Kalau Malam-malam guys Nah aku tengok ada orang kampung bas itu Sana Kawasan banjir uh, Dia terangkan lah Saya punya JB ni terangkan Memang uh, Tempat tu kan Memang Kalau ano Hujan lebat Selalu sejak uh, Apa Air tu naik Dan Air itu tidak dapat keluar Sedangkan di situ ada rumah rumah orang-orang kampung Kan Tapi Saya tidak tahulah Kenapa uh, Ini syarikat PANBORNEO ni Tidak Apa Dia tidak Menilai bah uh, Risiko Sebab bila sudah Ada sudah PANBORNEO tu Memanglah Di tempat rendah tu akan Naik air uh, Jadi Saya harap ni kerajaan boleh buat sesuatulah dengan orang kampung di sini. Kasihan juga kan. Oke, okay, kita sampai di nih uh, kedai Setko Kawang untuk kami buat hebahan di sini. Uh, di sini banyak banyak juga uh, warga kampung di sini. Oke okay guys, kita lain di video. 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas. Individu yang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 Cukup banyak dia. Cuba kita tengok okay ni daripada guys, selesai kita uh, melaksanakan hebahan dan juga uh, menyampaikan uh, dan juga memberikanlah uh, apa risalah-risalah uh, pamphlet uh, maklumat-maklumat Uh, yang penting kepada uh, warga setkolah tadi itu. Uh, jadi sekarang nih kami uh, menuju ke uh, Kampung Belut Kota di Kawang lah, masih lagi di Kawang. Dan uh, seperti yang anda lihat, uh, dia, dia punya jalan nih tembus menembus ya guys. Uh, di depan itu pun. Uh, tembus juga tu Kalau ikut ni jalan Ikut sejak kan Masuk ni uh, Masuk ni simpang Terus ikut sejak ni jalan Dia akan keluar balik di sekolah tu Sekolah rendah tu uh, Jadi um, Sebenarnya ni kawasan ni uh, Kalau kamu tengok dalam google map memanglah kampung kawang se Tapi sebenarnya Banyak kampung-kampung ini -kampung dalam ini Mukim lah uh, Jadi kita layan ni kita Tunggu memudahkan sekejap ni pendaftaran Vaksin akan mula diberikan kepada orang awam yang berumur 18 tahun ke atas bermula bulan Mei 2021. Pendaftaran bagi mendapatkan vaksin akan dilaksanakan menerusi kaedah berikut. Pertama, menerusi aplikasi MySejahtera. Kedua, melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.com. .gov.my. Dan keempat, secara manual di klinik kesehatan, hospital dan klinik swasta. Oke okay guys, selesai uh, melaksanakan hebahan di Kampung Belut Kota. Dan sebenarnya uh, saudara uh, ini saudara Yusri ini sebenarnya adalah warga kampung uh, Belut Kota, Kawang. Uh, di mana itu yang kita belok tadi tu rumahnya sebelah kanan si itu. Ah jadi dia rupanya pergi sana balik untukkanulah. Ah uh, ialah jumpa dia punya anul, keluarga. Memang memang ini semua ni pun uh, memang dia punya keluarga saja ni. Ah uh, jadi kira macam banyak kurang kenal dia di sini. Uh, bila limpah saja ni kenderaan penerangan uh, ramai ramai yang lambai sebab so, Emang warga penduduk di sini emang kenal uh, saudara Yusri. Uh, seperti orang kapuk, orang sana. Uh, itu, uh, itu sebelah tu sekolah. Dan uh, kita akan pergi ke destinasi seterusnya, yaitu di ada satu satu tempat lagi. Uh, kita menuju ke uh, stesen kereta api Kawang, uh, di mana. ...kita laksanakan hebahan di sana... ...dan berkesempatan juga lah... ...berjumpa dengan... ...beberapa orang warga penduduk di situ... ...yaa... ...jadi di sana juga lah... ...kami apa... ...cerita-cerita... ...sembang-sembang... ...dan berehat sekejaplah di situ... Uh, ...ini dia stesen kereta api kawang. Okey, kita lihat di blog dulu... ...covid-19 kebangsaan... ...program pemberian vaksin ini... ...dijalankan untuk membendung... ...penularan virus covid-19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 Oke okay, uh, selesai sudah kita melaksanakan hebahan dan kita pergi ke destinasi seterusnya itu Kampung Baru Kawang Sebenarnya ada dua tempat meni sini ah ini Kampung Baru yang awal tadi itu yang kamu nampak sebelah kiri itu Kampung Serdang Ah ini kawasan Kampung Baru dan kalau kamu nampak lagi kan di depan di depan di kereta ini Uh, di depan ni kereta unit kenderaan ni, Kampung Serdang. Okey, jadi mengapa kami pilih tempat ni sebab dia sudah cover dua kampung lah di sini. Uh, itulah sebabnya kawasan ni jadi pilihan kami. Uh, itu depan tu, depan rumah ni kan, sebelahnya tu, uh, itu Serdang, uh, Kampung Serdang. Tapi masih lagi di bawah kawang lah. Uh, jadi kan, uh, itu, itulah. Kita punya pengalaman untuk uh, eh, Bahan di sini. Bila kita apabila kita jumpa banyak orang orang kampung, jadi kita Tahulah serba sedikit kan. Dorong punya dorong punya isu, dorong punya apa pengalaman hidup dan juga dorong punya cerita apa cerita di sebalik uh, kehidupan orang ini kita apa ambil istibarlah. Ada banyaklah pengalaman-pengalaman dan juga cerita-cerita yang kita peroleh. Uh, Ada juga keluh kesah di orang Kita, ya lah kan, kita pun bersimpati juga di musim PKP ini. Banyak orang yang tidak bernasib baik. Uh, jadi, kita sama-sama doakanlah terbaik dengan mereka. Oke, okay, vlog uh, kita uh, sampai di sini saja. Jadi, uh, terima kasih karena menonton di uh, Mister Channel di sini. Dan kita uh, bertemu di video yang akan datang. Peace out guys.